belum menonton, subscribe dulu channel youtube ini terima kasih hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian yang baru yang klik video ini, thank you banget dan hari ini aku bakal ngebahas tentang ever dan nature nah banyak banget dari teman-teman yang belum mengerti apa sih perbedaan antara fre dan Natur-E kalau dikonsumsi untuk program kehamilan sekarang aku bakal bantu jelasin ke kalian semuanya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya dan buat aku juga nah aku bakal ngejelasin apa sih perbedaan antara Natur-E dan Ever-E untuk program kehamilan dan yang mana yang lebih baik atau yang lebih bagus untuk program kehamilan So, ditonton terus videonya sampai selesai nah sebelumnya bagi kalian yang udah pernah periksa ke dokter ataupun ke bidan, pasti kalian itu direkomendasikan untuk konsumsi vitamin, nah salah satunya itu adalah vitamin E ini tadi nah vitamin E ini sangat berpengaruh banget untuk kesuburan kita suami maupun istri, ini tuh perlu banget dikonsumsi, untuk manfaat dari vitamin E ini sendiri, dia itu bisa menangkal radikal bebas karena di dalamnya itu mengandung dioksidan yang sangat tinggi, jadi bagus banget untuk kita meningkatkan kesuburan, nah, kenapa sih dokter sama bidan itu selalu merekomendasikan kita untuk konsumsi vitamin E, suami maupun istri? Karena di vitamin E itu mengandung banyak atau tinggi akan antioksidan. Nah, disitu mereka mampu untuk menangkal radikal bebas yang berasal dari penyakit. Nah, salah satunya itu adalah stres oksidatif stres oksidatif ini sendiri yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada wanita karena stres oksidatif ini sendiri bisa menyebabkan kegagalan pada embrio karena jenis stres oksidatif ini bisa mengganggu perkembangan dari embrio tadi. Nah, selain itu ada juga penelitian yang mengatakan bahwa vitamin E itu bisa membantu untuk melawan sel kanker yang ada di dalam tubuh. Serta memiliki sel antiinflamasi yang bagus banget untuk kita konsumsi Nah guys, hal ini tuh didukung oleh salah satu jurnal Dampak dari stres oksidatif ini pada kesuburan yaitu dengan membentuk resektif reaktif oksigen spesies yang berlebihan di dalam tubuh Sehingga bisa menyebabkan perkembangan fisikologis yang tidak normal pada perempuan dan untuk manfaat dari vitamin E ini Aku udah pernah bahas Nanti aku bakal tempelin link di description box Ataupun aku nanti tandain di sini Untuk kalian bisa nonton langsung gitu kan Nah karena ini panjang banget manfaatnya Aku bakal bacain uh, inti-intinya aja Manfaat dari vitamin E ini sendiri Bisa untuk bantu perkembangan plasenta kemudian bisa mempertebal dinding rahim kemudian bisa meningkatkan kualitas sel sperma bagi para pria terus mengatasi polikistik ovarian syndrome atau PCOS ini tuh bisa memperbaiki hormonal gitu kemudian bisa mencegah Kelahiran prematur dan keguguran. Aku juga konsumsi vitamin E juga. Nah itu sekilas manfaatnya. Nah di sini aku bakal cek untuk harga dari Nature E yang warna hijau itu. Biasanya di apotik atau di minimarket itu biasanya ada yang jual. Nah dari produk Nature E itu ada beberapa varian ya, seperti Nature E hijau, Nature E orange, terus Nature E intense dan Nature E white kayak gitu. Nah di sini aku bakal ngejelasin aja dulu ya perbedaan antara ever-e dan nature-e itu apa gitu Dan bagus gak sih buat dijadiin program kehamilan gitu kan terapi untuk program kehamilan dan yang mana yang lebih bagus Nah sebelum aku ngejelasin nature-e itu ada beberapa jenis gitu untuk perbedaannya sendiri antara nature e dengan ever e itu di harganya ya harganya selisih sedikit aja beda antara nature e dan ever e kita lihat dulu dari harganya ya guys nah dari nature e dan ever e ini memiliki harga yang cukup terjangkau ya di pasaran karena bisa kita temui di swalayan ataupun di minimarket apotik ini tuh bisa kita dapatkan dan untuk ever e ini biasanya isinya itu ada 12 ya dengan harga biasanya 34.500, sedangkan Natur E dengan isi 16 strip harganya rp 35.000. Nah, kalian bisa tentukan yang mana yang mau kalian cobain kayak itu karena harganya beda tipis. Kita langsung masuk ke dosis. Nah, untuk Eper e, e, e itu memiliki dosis yang cukup tinggi ya, yaitu sebesar 250 IU. Sedangkan Natur E memiliki dosis yang lebih rendah yaitu sebesar 100 IU Dan itu perbedaannya ya, karena FRA lebih tinggi, terus isinya cuma 12 Kalau yang, kalau yang Natur E itu isinya 16 strip, cuma dosisnya 100 IU aja Nah sekarang kita langsung masuk ke kapsulnya Baik Natur E dan Ever E itu Mereka sama-sama berbahan kassel yang aman untuk dikonsumsi Karena bahannya itu Buat dari gelatin yang terbuat dari tulang rawan sapi Dan sudah terdaftar di badan pom sudah pasti tentunya halal ya guys Sedangkan cangkang kapsul dari FRE Terbuat dari rumput laut Dan itu halal untuk kita makan Dan bagus banget untuk kita konsumsi Karena manfaatnya tadi itu Tadi perbedaan antara FRE dan Natur ya Beda-beda tipis aja Hanya beda bahan dari selaput kapsulnya Kemudian dari harganya dan dosisnya Pasti ada lagi nih pertanyaan yang lain Gimana sih kak cara minumnya gitu kan dosisnya kayak gimana? Sekarang aku bakal bantu jelasin ke kalian. Nah pertama-tama kita bakal ngebahas tentang AKG ya, angka kecukupan gizi. Orang dewasa itu biasanya setiap hari rata-rata untuk mengkonsumsi vitamin E itu hanya 15 20 mg aja untuk perharinya atau setara dengan 22,4 sampai 28,4 IU. Nah rata-rata suplemen ini vitamin E yang dijual bebas di pasaran itu mengandung 100 IU Kayak Natur E tadi 100 IU atau sebesar 67 mg ya guys Untuk suplemen dari vitamin E seperti Natur E ini dapat dikonsumsi sejak tiga bulan Sebelum kehamilan boleh dikonsumsi dengan dosis 1 kapsul setiap hari setelah makan Setelah aku lihat di websitenya Natur E itu untuk ibu hamil atau yang sedang melakukan promil itu Disarankan untuk mengkonsumsi Natur E yang berwarna hijau dan orange Oke okay, kita masuk ke jenis-jenis Natur E karena kalau ever E itu cuma satu jenis ya warnanya hijau Aku bakal tempelin sini. pasti kalian tau lah ya Nah sekarang kita bakal bahas Natur E itu ada beberapa jenis Dan untuk apa sih gitu kan Oke di sini kita bakal bahas Tentang jenis-jenis dari Natur E Dan berapa dosisnya Masing-masing Ada yang boleh kita konsumsi Tanpa konsultasi, Ada juga yang boleh kita konsumsi Tapi harus konsultasi Ke dokter, Nah kenapa sih gitu kan sama itu Natur E yang berwarna hijau Nanti aku bakal tempelin gambarnya. Nah, nature E hijau ini seperti yang aku bilang tadi, dosisnya itu 100 IU, soft kapsul, ada yang berisi 16 kapsul, ada yang berisi 32 kapsul dengan harga yang berbeda ya. Kalau di tempat, kalau di internet aku lihat tuh harganya yang isi 16 itu 22.500. Kalau yang 32 itu 40 ribuan, mungkin kalau di tempatku lebih mahal lagi, Guys, karena aku di Kalimantan dan biasanya harganya lebih mahal. Terus ada Natur E yang orange, ini tuh bisa dikonsumsi untuk program kehamilan juga. Nah, untuk dosisnya sendiri di dalam kapsul Natur E ini 300 IU, dia ada 16 kapsul, harganya 44.000 dan ada yang berisi 32 kapsul harganya Rp85.000an kalau di internet ya gak tahu kalau di tempat kalian masing-masing kemudian ada Natur E Adpens nah ini tuh jenis salah satu Natur E yang harus dikonsultasikan sama dokter nah manfaat dari Natur E Adpens itu kegunanya untuk menjaga kesehatan mata dan kulit meningkatkan sistem imun bisa meregenerasi sel tubuh dosis konsumsi Natur E Edpen sendiri harus tergantung dengan usia. Nature A White ini dia kan emang digunakan untuk kulit ya 16 kapsul. Terus ada juga Nature A White Soft yang 32 kapsul harganya agak mahal 119.000. Nah setelah aku lihat-lihat guys ternyata yang Nature E hijau sama yang orange itu isinya natural vitamin E. Tapi kalau yang nature E yang Edpen sama yang white itu isinya tuh kayak buat kulit lebih ke buat kulit gitu loh Nature e White itu ada glutathione nya ada vitamin E ada ekstrak buahnya juga Nah untuk dosis dari vitamin E ever e ataupun Natur e ini dikonsumsinya satu kali satu aja ataupun misalnya kalian di Sarankan sama bidan ataupun dokter, dua kali satu berarti emang berdasarkan dengan kebutuhan tubuh kalian aja. Jadi, nggak usah takut, kek. Okay? Sama satu lagi, kalau misalnya kalian konsumsi vitamin E, nggak usah terlalu berlebihan, harus sesuai dengan kebutuhan tubuh aja, karena terlalu banyak berlebihan mengkonsumsi vitamin E juga tidak baik untuk tubuh bisa uh, memunculkan berbagai macam permasalahan juga. Jadi, harus sesuai anjuran minumnya ya. Nah, kesimpulannya untuk Natur E dan Ever E itu sama-sama bisa digunakan untuk program kehamilan, tinggal kalian pengen pakai merek yang mana, yang Ever E atau Natur E, terus harganya juga agak berbeda sedikit doang. Dan kandungannya ya, apa namanya dosis minu Dosis dari kandungan kapsulnya itu lebih tinggi yang Ever E. Jadi terserah kalian mau pakai Ever E atau yang Atur E kayak gitu Nah untuk yang advance sama yang White itu Itu harus wajib kalian harus konsultasi Ke dokter karena setelah aku baca-baca Kalau yang advance itu kegunaannya untuk daya tahan tubuh gitu Terus kalau yang white itu Dia dikhususkan Untuk perawatan kulit Karena disitu ada luta tayennya Bisa juga sih untuk program kehamilan Cuman ya tadi harus tetap Konsultasi ke dokter Tapi kalau misalnya yang Uh, hijau sama orange itu dia natural ya, isinya itu isinya hanya vitamin E aja, murni kandungan dari vitamin E aja. Nah, uh, satu lagi nih buat kalian, para pengguna vitamin E untuk program kehamilan, jangan konsumsi secara berlebihan karena tubuh kita itu hanya membutuhkan satu kapsul aja. Konsumsi vitamin E itu satu kali satu aja, sesuai dengan kebutuhan tubuh. So itu aja video aku kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye